tinggal balik hmm. hasimwal ya kira-kira yang saya hormati para alimil ulama para kiai para asatir para tokoh masyarakat Aparatur pemerintah, Minal RW, Ilal RT, Maal Hansip, yang mudah-mudahan semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabil khusus, bil khusus, yang saya hormati sesepuh kita yang selalu eksis. Dan simpati hadir di setiap tiap ada acara PHBI, yakni memperingati lahirkan jing Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Al Mukarom, Wal Muhtarom, Abah Jendoh. Mudah-mudahan dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala mudah-mudahan diberkahkan rizkinya oleh Allah subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan dijauhkan balainya oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan khusus-khusus yang saya hormati Al-Muqarram wa'al-Muhtaram Wal muazam Ustadz Yayat Subiat, Ustadz Elul dan Ustadz yang lainnya yang tidak disebutkan satu persatu insyaallah tidak akan mengurangi rasa hormat mudah-mudahan semua para asatid semua para alimil ulama semua para kiai ditambah-tambah berkahnya rezeki oleh Allah subhanahu wa ta'ala ditambah-tambah manfaat ilmunya oleh Allah subhanahu wa ta'ala dipanjangkan umurnya dijauhkan balainya Amin Ya Rabbal Alamin Wabil khusus-bil khusus yang saya hormati dan yang saya muliakan segenap panitia perayaan hari lahirnya Kanjeng Rasulullah s.a.w dari mulai ketua beserta jajarannya yang selalu eksis dan simpati bukan XL eksis dan simpati dua bukan XL bukan M3 Teng -teng, teng, teng, mata ngomong gitu ya promosi. Kita doakan panitia PHBI peringatan hari besar Islam mudah-mudahan ditambah-tambah kemuliaannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditambah-tambah derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan lamun cang kawin, sedangkan panitiana cang kawin KB. Ya. Eh kawin tan nikah, Hah? Eh, penting manikah kajian terkawin kilastain. Hmm. Asal aja yang panghulu baengga, terkulu hajat lah, sece -se amat nempet ngasal salah, sih mudah-mudahan para panitia yang masih bujang lapuk eh, bujang lapuk, jomlo sabun eh. <laughs> mudah-mudahan nanti jodohnya oleh Allah dijodohkan terhadap wanita yang sholiha amin ya rabbal Amin. hadirin hadirat nini nini aki aki nu joreh anu gelis anu kasep, anu kuru anu rojali non rojali rombongan jelemah lintuh tidak disebutkan satu persatu. Mudah-mudahan kita sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Kita sadar, Pak, kecantikan itu tidak abadi, kegantengan itu tidak abadi. Mikin kolot, mikin jore, mikin jore, mikin jore, peot hmm. Sama laki-laki pun sama, yang tadinya ganteng semakin tua, semakin jelek, semakin jelek, peot. Hmm. Anu awet mah, hmm. boga salakina jore. Kau majikan nana jore, etamah awet, kolot jore baik, hmm. awet. Para pemuda kalau pengen istri yang abadi, istri yang jelek. Hmm. Dari mulai rumah tangga sampai tua abadi jelek terus terusan. Hmm. Abadi, awet, jore awet hmm. jadi kita sadar bahwa semua makhluk yang ada di muka bumi ini tidak akan pernah abadi yang abadi itu ada dua pertama cinta terhadap Allah dan cinta terhadap Rasulullah Wasallam. Jadi, cinta Kakang Jingroso, Mas di alam dunia, datang ke akhirat, abadi. Cinta ke Gusti Allah itu pun adalah cinta yang abadi dari dunia sampai akhirat. Insya Allah, dengan naik, ya Kakang Jingroso, satu tahun sekali. Hmm. Hmm. Lalu lelobana ngomongna cintana bukan cinta yang ikhlas tetapi cintanya cinta palsu. Mudah-mudahan kita mah termasuk cinta kakang jing rasulullah yang cintanya abadi dari dunia sampai akhirat amin ya rabbal alamin. Yang namanya cinta terhadap Kanjeng Rasul itu adalah manakah, Baikang Kasur Razikruh, barang siapa yang cinta sesuatu, maka akan banyak menyebutnya. Jadi, kalau kita cinta sama Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam, supaya kita disebut cinta Kakang Rasul, mari kita sama-sama selalu menyebut nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan melalui membaca sholawat. ngesok sholat, Suka. Alhamdulillah. Dinas sholat bagi hellannya. Dinas sholat. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد di leletik, di parawan, di datang ke anakan, datang ke Ijuan, majid, di majid. Kita mau majid, katorekan. Nge, inna majid. Tambahan, atau ketik, ditambahan, tambahan. Jadi jangan teka aja teka. Dari mulai rumah tangga sampai sekarang punya cucu yang tadinya giginya rapi sekarang udah metik. Tau metik pak? Bu, tau metik? Metik itu adalah motor tanpa gigi. Jadi kalau nenek-nenek kakek-kakek sudah metik berarti tanpa gigi. Ngarana Om Pong ih emang baik. Jadi robah Ulah datang ke masjid Nyah Nyah Ula innaka amidun majid Assalamualaikum warahmatullah Langsung uluk salam baik tambahan dikit aja tambahan Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabil nar wa min fitnatil masyihid dajjal tambahan lagi dikit aja dikit Allahumma <mash> gfirli maqadantu amakaratu wa masratu amalantu <d> amasratu Wa man bimini lamu bimni andal muqaddim la ilaha illa anta ya muqallibal qulubi thabbit qalbi ala dinika wa ala tu'atik subhanaka inni kuntu minadh zalimin baru Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Kosnya ini diharap tilok ya, benget ngele benget tilok ya, datang ke masjid, BKBG beka masjid. Ini diharap ya mah, termasuk anugerdiuk sarua lain udah harus baik orang yang beri tukang kabeh yang beli gigir kabeh majid seumur hirup masjid baik tambahan kak jadi kalau tanda-tanda cinta kak kanjing rasulullah sallallahu alaihi wasallam kanjing rasul itu adalah manusia yang disebut super power King of King, makhluk berata Yuda. Tidak ada makhluk yang paling hebat, tidak ada makhluk yang paling mulia, tidak ada makhluk yang paling dialami oleh Gusti Allah, yaitu Kangjeng Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam. Ceng, atuh enggak saya balik mau balik misial lah, kali hmm, itu dengan hadiran-hadiran balik-balik atuh, dia berkat menang. Eh dituturkan ke Indungna Serua, yang nganter anaknya belaon di Serua. <tiu> <catulah> anu balik tiha lah, ibu-ibu didoakan kuku laci dicandungku selakina. eh bapak-bapak amin atuh ulah cacing bayi cek ibu teh satu tanda bahwa cinta terhadap rasul itu satu tanda masih ada cahaya kan jin rasulullah sallallahu alaihi Wasallam. sallam kurang maha quranu tadi dibaca Assalamualaikum ya Zainalam bi ya Assalamualaikum ya Assalamualaikum ya Aspal Sekarituna. lamun dimanaan kurang ternyata seluruh para nabi yang jumlahnya 240.000 nabi seluruh para rasul yang jumlahnya 313 bahkan satu kaul mengatakan 315 rasul euh ngu hiji terkecuali anu 25 nabi nya rasul etage pohon anak deh anaknya nanyakan mah nabi yang nomor 14 siapa sih menjawab nabi ismail mentang eh mentang-mentang ismail tadi harup lo sama hmm. yang nomor satu nabi adam itu yang di depan rumahnya anak siapa anak oning hmm. oh itu <laughs> Gestu matak diurang melobang ngaran Nabi, Giunta diharoknya ngegudek ya. Anda telah memasuki daerah kelompok Nabi, gitu, beret, diharok. Oh, di depan, di depan, Anda telah memasuki daerah kelompok Nabi, Nabi Adam, Ayah Ismail, Ayah Yakub, Ayah Musa, Ayah. Yusuf, aya nya strip miring. Anda telah memasuki daerah emas. Nah, siap berian, emas kasih di emas Parno, emas Mara. Oh, daerah emas kali, Orangnya daerah emas di orang mah. Eh, tapi Allah, mas Hajiani, terus tersebut emas Oh, Allah. Oh, oh A, a. <Gusuh> emang A nggak gitu, kalau <Gusuh> adik gelain nyut A A I, doa isin. Emang kurang adik mana? Jadi lain. Jadi ternyata seluruh yang dijadikan nabi dan rasul oleh Allah Subhanahu wa taala ternyata adalah semuanya adalah cahaya kangjing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari mulai Nabi Adam sampai terakhir Nabi Isa Alaihissalam semuanya cahaya kangjing Rasulullah sallallahu alaihi lain. Dan Rasul itu adalah sangat berbeda dengan para-para nabi yang lain mujijatnya yang luar biasa itu Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya satu-satunya Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bisa naik ke atas langit dari mulai Makkatul mukarrama sampai sidratul muntaha sampai mustawa bahkan dalam satu kaul Kanjeng Rasul langsung bertemu dengan dengan gusti Allah Subhanahu wa taala hanya satu-satunya yaitu nabi kita nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sangat berbeda dengan para nabi yang lain yang sangat dimuliakan dengan para nabi yang lain yaitu kanjing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada dalam satu nazam kamaqala ba'dul ulama Muhammadun basyrun laisakal basyari bal totul suka namun dimanaan kalau kita kasih mana Muhammadun basyaruf Nabi Muhammad memang manusia Laisakal Basari tetapi tidak sama seperti manusia bahwa balik ya baliktah kangjing rasul itu diuntam, diumpamakan inten yakut yang harganya mahal Wanasu kalhajari manusia diumpamakan seperti batu koral jadi orang makabih batu koral namun dijual hiji mualaku gudunya dijual satrek eta baik laki-laki maupun wanita kita ma manusia dianggap seperti koral yang tidak ada harganya Kangjing Rosulma diumpamakan seperti intun inten yakut yang harganya mahal Terus, terus ya, eh, hey, eh, ada andang ngebenek ceng mereka SS atau bener Hmm, ndek balik-balik atuh, tuturkan kuba jeng mana hop balik. Hmm. Jadi perbedaan kambing Rasul dengan manusia-manusia yang biasa. Coba orang-orang nazaromday. Lam yatalim katu <Sess> ta hamud lakon wa mata ternyata kanjing rasul mah hirup belum pernah mimpi kanjing rasul Mas seuruh biasa umur hirup jangan pernah mimpi Hai orang mah ngipi teka itu kadang-kadang ngipi di udang-udang udang setan kadang-kadang ngipikih di tangkal jauh korengan yang mengipikih di atas kasur <laughs> barang udang teh barasuh kabeh hmm. jadi ngipikih macem-macem orang mah. jadi kangjing rasul mah samur hirup belum pernah mimpi itu kangjing rasul jadi antara ibu-ibu ayo pernah ngimpi jengkang jeng Rasul. Ayo Bapak. Bapak-bapak ayo pernah ngimpi jengkang kangjing Rasul. Seandainya kita pernah mimpi dengan kangjing Rasul. Berarti satu tanda. Kita sudah diakui umat kangjing Rasulullah. Sallallahu alaihi wassalam kulaginca saruwa jelma lagu dukiyah yang ngipi kanjing rasul mah kadang-kadang ngipi kadang-kadangan -kadang syekh lagi ngwiri tengah malam kedatangan syekh bercahaya saya adalah Tuhanmu sementara Allah lam yalid wa lam yulad Walam <tuh> ahad Allah tidak sama dengan cahaya. Allah tidak sama dengan seluruh makhluk yang ada di muka bumi. Hayangnya Gusti Allah engkelmu orang asuk ka surgana Allah Subhanahu wa taala yang paling besar kenikmatan nanti dia yaumil qiyamah kita bisa melihat Rabbul Jalil Amin Ya Rabbal Alamin mudah-mudahan mudah hayang hayang coba ilik dina kitab Alpiyah Kurtubi dina kitab Alpiyah Kurtubi bahwa nanti kita di surga akan dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala naik kendaraannya bukan kendaraan Mercy bukan kendaraan Pajero bukan kendaraan Fortuner bukan kendaraan Lamborghini bukan kendaraan kapal udara eh Lamborghini tah Salah ngomong itu. Hmm. Jadi ahli surga dipanggil kuguti Allah naik naik kendaraan buruk, naik naik kendaraan buruk, hibreta buruk. Ditekan kurang dipanggil ku gusti Allah, sebelum kita dipanggil oleh Gusti Allah, sebelum kita ketemu dengan Allah, nu ngaji yang pertama adalah sa ngaji. Tidak, Nabi Daud alaihis salam melalui Kitab Jabur, ngenahen luar biasa suarana. Mane dengdek-dengdek, kurang ada yang ngegenag, ya? kos imam di Masjid Al-Hidayah, kuat dengdek-dengdek. Ternyata orang yang molor, dia mah. Hehehe, ayo bareng tekebaut, dia ngegubrag, gubrak beh. nan eta samping, pan ngegubur amat, jeng ain, nah gitu, dia Dwi beja samping gitu ulas ulah ulasnya samping nuragat Dwi beja be urang ngulabuh Oh gengsi merennya gengsi nona nata nuragat samping Pan naga dupluk amat Jeng aing najin eh tadi Tangke urang kapangi jeng kang jeng rasul kapangi jeng Allah Rabbul Jalil zat gusti Allah Oke tapi nalaman ahli Surga, kira-kira ya kalian benget surga benget naraka hah? Benget surga ya. benget neraka. Kullama rumahsa, kullama benget neraka, kullama, kullama rumahsa. Soalnya sholatnya tilok daikan, ngajinya tilok daikan, dzikir tilok daikan. Buh, ibu-ibu ma masya Allah Etato sholat langsung bukanmu kena. Hmmm haridang ya. bapak-bapak, alhamdulillah zikirna luar biasa. Lamun ainu tahillil sami'gu zikir turun-urun. Bahkan maca atakoh kup, atakoh sugrosagala. Tetapi setelah beres tahlil kembali ke habitat doi. Di mana mati lo koreng. Hmmm lamun zikir hayang napak pak mumpung abuya hirukeneh lamun hayang napak zikir orang kagosi Allah mumpung abuya ayakeneh nyata zikir nak melalui terekat kodiriah nak dia atau terekat nyata sazi ayah bideng nak nak tinggal dirikan kurang Dina kitab Khirul aliyah, ayah dina kitab, nak didik nak dina kitab Khirul aliyah. Iya, emang gidek sih, kuat kalau telo. Iya, illallah illallah illallah Wow. Abu, menang di mana? Teh jajah nemenang di mana? Kak, eh can ija aja, mau sakiti gede gede, nato, bu, malu porong-porong, derline, elong, nyogeng itu ya. cang ija aja, ulah waka Terkecuali kalau kita sudah jajah terekat tadriyah natsabandiah atau terekat sadiliyah. Iya ngomong khusus gasal santri para ustad, para khusus naya. Ayo nah ayat tertentu ayat nadi kitab mafakhirul aliyah ngaran. ibu-ibu alhamdulillah yang macam yasin dan rajin tiap malam jumat alhamdulillah ngajin macam yasin daripada macam koran di dalam ya ibu-ibu tanpa pengajian tanpa hari, tanpa pengajian uh, hebat ya. hebat ngaji osok Solat, osok, oh ngomong ke, diloknya, dilok ngomong kan dilok, senyum atuh, eh, anu tersenyum sok ngakolotan kolotan kara, heeh, uh, dasarnya sekolot, dilok senyum, mikin kolot ya, heeh, <gum> ngomong ke, dilok, alhamdulillah joget osoks oh, ya isuk-isuk naon etak ngaji ongkoh sholat ongkoh doraka ongkoh emang etak tuh doraka nih saya jawab-jawab nah. tepantes teparigel bagi yang sudah ngaji, bagi orang yang rajin sholatnya, bagi yang suka sholat sunnah tua tidak pantas banget orang yang suka ngaji joget pakai musik senam cina, senam di kamar tuh di salah kisya saldaek ke senam lain kunanan bu, eta sholat subuh orang besi lengit ganjaran anak kujog. Get Maca Al-Quran orang besi lengit Ganjaran al-Qujog Get Kayang olahraga isu-isuk salat sunnah duha 12 rakaat Sholat sunnah duha 12 rokat Dina kitab patul Muin 8 rokat Dina kitab patul korib. boleh 12 rakaat Menang boro-boro dua belas 2 dua doang cemi ayo bukan ibadah cemi eh sarapan uduk manggis dua piring <guruh> sarapan kupat biak dua piring ayo duha cemi dua rokaat, ndek buru-buru joget hmm. zi dia ka izin dia ka izin kagusti Allah orang yang imannya tinggi Bu orang yang imannya tinggi yang pertama malu sama Allah yang kedua takut Kak Gusti Allah dimanapun kita berada CCTV ya CCTV akhirat CCTV dunia dari mulai terjadinya alam dunia sampai hari kiamat CCTV selalu nyenter, bayi, nyenter ke joket AKB Kb, k-center, kb, kerjoget naya kb, ayah, nyah, kurangan hati-hati bu, nyah, tepantes, ngesngaji, ngesngaji, tepantes, sok sholat, tepantes, kecuali kafir, Sebelum amat sama, nyah. Oh iya lain iya diet Cana gitu Ehi, Diet segala diet ma puasa Nih hayang kurawak mau puasa Insyaallah tah Diet nah Jadi kalau kita yang sudah ngaji Olahraganya yang mengandung Gang Jangan olahraga Yang mengandung Ma Lalaunan Tapi sana jan kula ngomong kia Tergantung taufik dan hidayahnya Gusti Allah Mudah-mudahan Kurang sadayana menang taufik Hidayah di Gusti Allah subhanahu wa ta'ala Kembali ke laptop Tadi kangjing rasul mah Saumur hirup belum pernah mim mimpi min hudda abu palam daram wa ma waqa'at zubabatun abadah fi jismihil hasani rada nyeingat jingkori ya suara anak ingin berat suaranya lo buatin proko berat I have smoker I have to coffee jadi berat suara tapi ibu-ibu saja telok ngarokot telok ngarokot suaranya bengek minhudawa buta palam Tuhrabu'ama wakwat kangjing rasul mah Kukasep kasep na kangjing rasul kangjing rasul itu cahaya eta sirem laler binatang-binatang yang buas di depan kangjing rasul mah leles kabeh binatang kita ngaku-ngaku nabi jajal asong kengkak maung Anu ngaku-ngaku Nabi Sadek, hmm. anu tukimin segala, hmm. tukimin ngaku Nabi. No heranah di Indonesia pengikutnya ayah-ayah heranah inget keharti. Oh. asal ayah Nabi Anyar bege, pengikutnya banyak aja. Heranah inget arti Orangnya orang pinter-pinter, eh pinter naon kok gitu Pinter kapalinger ngarana. Nih. Aya, banyak pengikutnya ayah. alhamdulillah dicandu mau, Allah. Aw, dicandu mau, aw, Kita mas sudah punya keyakinan, nabi yang paling terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam harga mati. tidak ada koma harga mati kanjing Rasul sampai yaumil tiyamah jadi kanjing Rasul mah satu galak binatang-binatang yang galak lalat semut semua binatang kabungut kanjing Rasul mah ku lesang lesang na bengit rasul eta tedaikun nempel ka na bengit rasul ayo orang maja coba songken ka lalur. eta kita gitu diundang tenon laler ngharin be kau merengit mah nyah kangjing rasul mah tidak ka kangjing rasul mah Terus capek. Jamu. atau dia moal moal capek enggak dengengkeun doa. Anu capek mekula agek. Ka ya, khal fi gitu? ka aman. Ruyatun <risas> waqan wa la Alani. Jadi, rasul mah ditukang di dalam, diharap di dalam, digigir di dalam, dikiri di dalam, di kanan di dalam. Kabe sama kabe, begitu kabe. Ay orang malah mau di dale diharap karakter adalah bagat mendelekatukan bukrewik pertis koskuntil anak hmm. kancing rasulah di dale diharap sama dilihat dari belakang sama dilihat dari pinggir kiri sama dilihat dari pinggir kanan sama. Etak kangjing Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena nurun Allah nurin cahaya di atas cahaya kangjing Rasulullah lamun lempang. Kalau jalan trik matahari kangjing Rasulullah daya bayangan sama sekali. Kang rasul mah, Allah uh, kalang, kangang, bahkan lamun cermin ngaca kang rasul. eta di kaca kang rasul mah, te tau Tahu te kadel, enggak kelihatan. Kurang mengacak kebal jasa. Ges ngerok halif, ges memakai sero ngus makai pipi konoh, tapi tetep jangan lalu menempel orang jadi kanjing Rasulullah cahaya dilihat dari depan sama dilihat dari belakang sama dilihat dari kiri sama dilihat dari kanan sama itulah kelebihan kanjing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jengkang jeng Rasul mah matanya tilok pernah perew hatena selalu nyari etak kang jeng Rasul fiqol bihi Warai nu kana asat walayarazillu bisa cidu fatani jadi kelebihan kanjeng rasul ma umpamangising tea mah beol di sawah di galengan Eta taina ewe, ewe, kan langsung dicaplok gobong kubung, pernah satu riwayat menceritakan bahwa kanjing rasul sedang istirahat sedang beol dulu nggak ada. Hmm. Nya dan ayah tengah dengge golan. Te. Eta kanjeng Rasul jadi Rasul masa sana jan ngising di WC tadi dibanjur Eta tainau, topa jajal orang ngising di WC tadi dibanjur Sa minggu be numpuk mangpet Eta WC Udah jorok ih An patu minar iman kebersihan itu adalah setengah daripada iman kudu bersih Nyah, kudu ber bersih bersih badana bersih tempat bersih baju bajuna, sing bersih sing ganteng menghadap gusti Allah sing ganteng pakaian pang bagus pakai tapi ayah yang dimakruhkan dalam sholat Jangan sekali-kali pakai baju yang ada gambarnya. Salatna, guduna make bajuna yang polos. Jangan pakai baju batik sekalipun batiknya Danar Hadi. Sekalipun batiknya Mulyo Hadi. Nyaho lagi nyaho. Jangan dipakai sholat. etama pakai ondangan bela Batik mah pakai ondangan baik Gasen menghadiri represi pernikahan. Munbi sama bajuna putih. Kulasalut tak ibu-ibu. Lamun sholat rata-rata mukai mukena putih. Nenayna lomba mau kena bordilan. Warnanya bukan putih anu bagus warna na polos mun hejo-hejo mun berem-berem putih-putih -berem, warnana putih, putih. Warna putih di luhur di talian di handap di talian jadi podo warna putihnya <tuh>, ibu-ibu tinggal lalian doang mun kena putih di luhurna putih di na putih talian anu luhur Talianan anu anak gitu, enggak jadi pocong aja. Sengalain kapan ngalau catnya. Nah, aja diberian jimat warna koneng. Tiap heran langsung. Oh, pampir vampir masal. Diberi jimat nu koneng tajak heran, tetap tidak gerak. Eh, heran heran, tetap harfija. jadi kanjing rasul mahlamun ngising di sawah umpama Allah urutna yang dibawa oleh kanjing rasul kemana-mana adalah susur dan sisir ayo orang ayo orang mau wow. ditaspi wedak segala hand body, uh, semprotan, uh, binu kabeh, kabeh sampai ngaji. kabeh, kabe, uh, menghilirir dingin. Gitu. Uh, Membisamah nupang bagus nama disunahkan pakai minyak wangi, minyak wangina ulah minyak hajar aswad. Ya hajar aswad mah kulagi ngambena mabok non sebabnya nyana mah bauna kos bangke berit anu bagus minyaknya nurada mahal minyaknanya insyaallah mantayyaba zada aklu kama kola imam syafi'i mantayyaba zada akluhu barang siapa yang selalu memakai wangi-wangian barang siapa yang selalu memakai wangi-wangian maka akan ditambah akalnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala pakainya terus terus kira-kira semua gue lagi capek jadi ternyata kita masih dapat melaksanakan Maulid Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu semua adalah berkat cahaya kanjing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nu matak ayeuna masjid, nu matak kene salat, nu matak kene nu kene dakwah. Itu semua adalah cahaya kanjing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kita takutkan, apabila cahaya Kanjeng Rasul sudah diangkat dari muka bumi, maka akan terjadi hari kiamat, penonton, kiamat, pejuang, atau nyawa bulan, bulan Muharram, ayana bulan, Rabiul Awal, Rabiul Sani, Jumadil Awal jumadil tsani terus sya'ban lah rawas ya mah. Allah bahasa rawah. Saban terus Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Nahlu. Dzulqa'dahul Hajjah, kemudian Muhar, Muharram. Sebelas bulan di kiamat. <gup>. <phenomenal> Ilkan nggih ya? dina kitab ayatah kitab menipis ya? ayah di tengah nak kitab nak Sulaiman Taufik di tengah tengah nak nge-ngeeraban ngaji alat matu mual mual bisa nge-gondrong itu ya, dibaca Al Qur'an nge-gondrong Al Qur'an tilok dibaca batur mah ayah ayat tanggal dua belas ye isuk nge dua belas juz Batur itu, gay. lain, orang lain, nge-12 jut. Batur mah jadi sabulan sekali. Hatta itu namanya, dala ilul Quran. Lamun hayang gaduh, dala ilul Quran, kudu ijazahullah, sambarangan, sambaran. Dalam ilul Quran, ayat 1 Syafwa, ayat 12 dua ayat 2 hatam ayat 1 Mingu, hatam 1 oge Anusa bulan Mingu, hatam 1 Mingu, ayat 1 Mingu, ayat 1 Mingu, khairat 1 Mingu, ayat 1 Mingu, ayat 1 Mingu, ayat 1 Mingu, Besi lagi jajah, silahkan kabu yang mau tadi. Non dua mangga. Anu minggu, mangga. Eh, uh, mau bisa nangkung. Hmm, ya. Ya, ya, jelma Ya, Quran, ya. Ya, ya, ya. maca al Quran nanti di alam kuburnya akan ditemenin. Oleh seorang laki-laki yang ganteng, cakep, wangi Ini siapa? Ini adalah teman kamu waktu di dalam dunia Tapi kan bukan suami saya Bukan Nya kasep,nya ganteng,nya senyih aja ceknya nak Jaku lama tuh gabatur di candungan kasep pas kia Buh Jurekabe, kasep nya ganteng, nya sengih, nggak itulah Al Quran. Nyah, mumpung hirup gene, hayo, orang berpergian maca Al Quran. Anu nyokotna nak sapoe sajusbe, atau sa nyah, atau saayat atau saayat lah, saayat nya habis ngambil air wudu auzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim yaasin shadaqallahul azim ya saya gitu ke dohor terusndeui gitu sayat-sayat ih tembi amat enggak nyawa nah cemi ta. dikit banget Manya orang sudah nyawa cemih cemi amat maca al-Quran nasiq bener makharijul huruf nasiq bener tajwid nasiq bener lemun orang maca al Quran. tanpa guru tajwid nasiq bener Makhorijul huruf na tebener itu bukan mendapat ganjaran tetapi elaknatul Quran. Na Insya Allah jamaah pengajian di masjid maupun al hidayah majelis al hidayah dikarenakan sedang keadaan belajar membaca Al Qur'an sekalipun salah kula tanggung jawab kagurung kukula langsung kula tanggung jawab setiap-tiap guru kanak murid ngajarkan ngadras al-quran masih kena salah insyaallah diham pura diham pura insya Allah jadi kanjing rasul mah kalau duduk berbarengan dengan satu kaum itu bahunya lebih tinggi taktakna lewi luhur tibatan anusanes itu satu tanda derajat kajing rasul tingginya luar biasa Kajing rasul mah waktu Sakaratul maut kuat nanya lah kaum malaikat ji Israel, iya Israel, apakah dicabut nyawa itu sakit? Cek cek malaikat Israel sakit, ya Rasul. seandainya sakit, cek kanjing Rasul. Kau be kanyerian umat kaulah kaulah, masya Allah. Itulah kandil Rasul. nyerina dicabut nyawa kangjing rasul mah ngomong ya mereka di Israel seandainya dicabut nyawa sakit kesakitan seluruh umat saya yang cinta saya cek kangjing rasul perkin semua ke saya cek kangjing rasul luar biasa luar biasa nanti setelah kiamat beres yang paling duluan dimbangunkan oleh Allah adalah kanjing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ditanyain bukan istri yang tercinta yang ditanyain bukan anak yang tercinta yang ditanyain bukan para sahabat yang tercinta yang selalu mendukung perjuangan Kanjeng Rasul yang ditanya adalah umat Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pas bangun dari alam kubur dia tengok yang ditanya Aina umati Aina umati Nah di mana umat di mana umat saya di mana umat saya di mana umat, umat saya eta orang candu yang suka memperingati hari lahirnya saya di mana Ayuna? Ditanyakan para Jore. Ditanyakan ku jeng Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallamnya. Jadi ternyata yang paling banyak maaf di neraka adalah ibu-ibu pak. Yang paling banyak di neraka adalah ibu-ibu. Yang paling sedikit di surga adalah bapak-bapak. Berarti pada baik. Hayangnya hmm. di aku rasulullah Rasulullah alaihi Wassalam Lahirna Kangjing Rasul Jangan pernah kita menyebut Seluruh para Nabi Seluruh para Rasul Sekali-kali kita menyebut Bahwa Rasul Bahwa Nabi lahirnya Melalui pagina Eta darahna halal Barang siapa Umat Islam Yang ngomong bahwa nabi Adam seluruh para nabi seluruh para rasul lahirnya melalui pagina dina kitab nihayatuzain karangan syekh Nawawi Tanara Albantari sultanul ulama yang pertama sultanul ulama yang kedua adalah Abu Miati Cidahu di menang dibaca tilu wajah di miyati damyati dumyati menang oeng, awang, iwang menang tilu kak pemajikan kula ecih, acah, icih menang dibaca tilu wajah menang dibaca tilu wajah Sultanul ulama yang kedua adalah Abu Yadim Cidahu. Terakhir sekarang Sultanul ulama yang ketiga se-Indonesia Adalah Abu Yamu Tadi Ula-ula mengenakan ayat kanding rasul Mengenakan ayat Al-Quranul Karim Ngehina bahwa seluruh rasul, bahwa seluruh nabi lahirnya melalui pagina itu haram kasuk kasurga. Halal darahna halal menang di pencit menang. Ngehina kan kakang awas, awas. Dari kancing rasul mah pas lahir bersih kabeh tidak satupun umat kancing rasul bahkan sahabat kancing rasul yang tahu tentang alat kancing rasul, kecuali salah orang. Hmm tidak satu umat kanjing rasul, sahabat kanjing rasul, istri kanjing rasul tidak pernah tahu berapa panjangnya, berapa gedenya alat kanjing rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Sayyidina Ali radhiyallahu tidak pernah melihat barangnya sendiri. Eta Sayyidina Ali. Luar biasa. Seolahnya. heh, Mungkin orang. Lalu teka hitung. <gulis> Tuka hitung orang mah ditanya ande. Tanya ande. Huh. Tanya. <gulis tukar itu> Kulah salut ke ibu-ibu, beneran Kulah salut ke ibu-ibu, bisa mematikan dan bisa menghidupkan Gasa kita gitu berarti si maaf di Wallahu'l-Mu'afiq Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Doa eh. Dukanti ayah gitu Doa anak Eh Eh يا حي aku yang wafat. Iya, يا ini adalah jalan oleh kerombelah على 2016. محمد في <تصفيق> menghambat ini selama wali melahirkan. الله تعالى kuasa ni orang jalan. Tangan saya datin. الحمد لله رب العالمين ya jemaahin. Alhamdulillah, rabbil alamin. ربنا you have been ya. Amooyu kaif. rabbana. Allah malikin arsyad tanus taqim Allah malikin arsyad tanus taqim Allah malikin arsyad tanus taqim syaad dan lazin dan aldhalih min al-nabiin wa siddiqin wa shahadai wa salihin wa hasanul laikarfiqadzalik al-fadl min Allah wa kafabilai alimah Rabbana taqabal minna inna kanta sami alalim wa tu aline inna kanta rahim Rabbana ya Allah atina fi dunya asana wa fil akhirati asana ya tawakina za banar sholli wa salim ala jami'i al-anbiya wal-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin